Hai hai hai babi hutan belakangan ini sering muncul ke permukiman warga bahkan sampai seperti di Pariaman. satwa ini keluar hutan dan melukai penduduk menurut kepala BKSDA saat ini telah terjadi peningkatan populasi babi di dalam kawasan hutan ia juga mengatakan babi hutan memang menyukai tempat seperti permukiman warga karena adanya ketersediaan makanan seperti tanaman, sampah dan tanah yang lembab mengandung cacing menurutnya Peningkatan jumlah babi hutan menunjukkan tren positif bagi ketersediaan mangsa harimau. Ketersediaan mangsa bagi harimau di kawasan hutan diharapkan bisa mengurangi konflik dengan manusia. Pasalnya dalam satu tahun belakangan, populasi babi hutan mengalami penurunan drastis lantaran virus flu babi Afrika di Sumatera yang menyebabkan kematian puluhan ribu babi. Seturut berkurangnya populasi babi di hutan, telah memicu peningkatan kemunculan harimau di permukiman penduduk. Dari penelusuran yang dihimpun dari berbagai pemberitaan di media, sedikitnya ada 18 kali konflik harimau dengan manusia pada 2021 lalu. Bila direntang dari 2018 hingga pertengahan 2022, sedikitnya media telah memberitakan 45 kali kemunculan harimau yang tersebar di 5 kabupaten di Sumatera Barat. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Rata-rata harimau yang muncul ke permukiman akan memangsa ternak. Penemuan jejak harimau di dekat permukiman juga melihatkan adanya pergeseran cakupan jelajah harimau keluar dari hutan. Untuk itu, Kepala BKSDA menghimbau kepada masyarakat, terutama organisasi Persatuan Olahraga Buru Babi atau Porbi, untuk tidak membasmi habis babi hutan. Seperti yang dialami oleh warga di perbatasan Seragen gerobokan tepatnya di Desa Ngepringan Kecamatan Jenar Seragen, geger akibat beredarnya kabar kemunculan satwa liar jenis harimau Jawa. Hewan buas tersebut dilaporkan muncul di lahan milik Perum Perhutani di desa setempat. Kabar tersebut kemudian cepat menyebar dan menimbulkan ketakutan warga setempat. Bahkan sejumlah warga sampai takut untuk pergi meladang di lahan miliknya, khawatir sewaktu-waktu bertemu dengan satwa berloreng tersebut. Kemunculan satwa liar yang diduga harimau ini berawal saat salah satu pekerjanya melihat harimau Jawa itu ketika dia sedang mencari rumput di lahan tebu milik perhutani setempat. Saat itu ia melihat seekor harimau Jawa besar berjalan beriringan dengan harimau kecil yang diduga anaknya. Kepala Desa Ngepringan membenarkan adanya laporan kemunculan Satwa Langkah Harimau Jawa di wilayahnya. Kabar ini langsung menyebar dan petugas dari Polsek dan Koramil setempat dibantu petugas BKSDA Solo datang langsung untuk melakukan pengecekan di lokasi kejadian. Menurutnya memang ditemukan jejak kemunculan Satwa Liar tersebut di lokasi kejadian. Namun sayangnya petugas belum bisa memastikan apakah jejak tersebut benar-benar Harimau Jawa atau bukan.